Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat wakif yang dirahmati Allah saat ini saya berada di Dusun Sukorame di tempat di mana dilakukan pengeboran di proyek wakaf sarana air bersih Sukorame Alhamdulillah berkat bantuan para wakif sekalian saat ini proses pengeboran sudah selesai sampai kedalaman 100 meter dan sedang berlangsung proses pemasangan pipa casing dan saat ini sudah Alhamdulillah sudah berjalan sedalam 60 meter selain itu sedang berlangsung juga proses pembangunan bak penampungan dengan ukuran 4 kali 4 meter dan tinggi satu setengah meter yang insyaallah dapat menampung sebanyak 24 kubik air dan alhamdulillah tadi malam telah tiba pipa HDPE sebanyak 25 roll atau sepanjang 2.500 meter yang insya Allah akan digunakan untuk mendistribusikan air menuju toron-tron pembagi dan sampai ke rumah-rumah warga untuk itu saya mengajak para wakif sekalian untuk kemudian mari kita berwakaf di BWA